Check, check, check halo teman-teman pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan anggota teman kita dari komunitas atau Indonesia Kai apa pertanyaan dari? adalah bagaimana cara setting dimensi dua angka di belakang koma Nah itu ada dan yang terjadi dia sudah membuat settingannya tapi settingannya yang terjadi malah ada banyaknya -banyak angka di belakang koma banyak misalkan yang dibuat adalah 4 komanya ternyata langsung saja kita mulai video tutorial kali ini saya sudah punya settingan sendiri tapi saya akan memulai buat baru pada standar ini kan masih belum ada ukurannya, teman-teman pasti yang new semua dua angka di belakang koma Oke okay, continue Misalnya saja ini dua angka sekarang ya kita ganti koma terus di sini ini akan dicentang kalau teman-teman hmm, punya ukuran genap misalkan angkanya 200 seperti ini cuman ingin tidak ada angka lagi di belakang komanya ini teman-teman ini bisa centang kalau saya tidak centang nanti tetap ada angka koma di belakangnya seperti ini teman-teman ini kan saya settingannya dua angka di belakang koma ukuran eh, iya. ini ukurannya belum ini teman-teman ini kan kecil jadi kita besarkan 15 misalkan di hmm, tanahnya ini saya kasih ya dua eh tiga misalkan nah ini ada komanya di belakangnya ada ini juga bulan ini ada koma di belakangnya ya, walaupun angkanya genap jadi ini cara solusinya teman-teman bisa modify ini kita centang walah bilang kan tapi untuk trading yang ini kita ada. Kalian kita teman misalkan 200, koma komanya ya, masukkan 46, 46, 78, kita enter. Kita buat nanti di sini teman-teman. kita MA ya. Nah, ini ada teman-teman, tapi yang ini dia tidak ada kerana ini genap karena ini angkanya genap kalau angkanya ada komanya pasti dia akan muncul 2 angka di belakang koma wah seperti itu teman teman bagaimana mudah bukan nah baiklah tolong di subscribe channel ini biar untuk majuan channel cek gambar marilah bersama-sama teman teman tolong supportnya biar saya bisa memberikan video tutorial tutorial yang berikutnya untuk arsitektur lainnya Terima kasih atas hmm, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share.